Hai Momars, yuk seru-seruan bareng kita di Sabtu seru bersama Mom Finance. Ada banyak keseruan yang kita berikan untuk kamu. Ada games bernilai jutaan rupiah, ada kompetisi sosial media, dan juga ada bintang tamu yang seru dan bakal menghibur kamu semua. Eh, ada satu lagi yang seru, yaitu kita juga akan melakukan pengundian untuk program Mom Besties. Ada 100 keping logam mulia masing-masing 5 gram, 20 unit sepeda motor, dan grand prize 1 unit mobil Avanza. Catat tanggalnya ya, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat dan live di YouTube dan Instagram Wealth Finance. Jangan sampai ketinggalan ya Moms, tas seru-seruan barang di Shop Seru bersama Wealth Finance. See you.